Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Abu Darda, hakim yang tidak terpesona harta dunia. Wainir bin Malik bin Kais bin Umayyah al ansyori Al-Hazraji biasa dipanggil Abu Darda adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang hafal Al-Qur'an. Ia pernah ditugaskan menjadi seorang hakim, namun ia tidak sedikit pun terpesona oleh harta dunia. Dikisahkan Ketika wilayah Siprus berhasil dibebaskan kaum muslimin, Abu Darda cemas dan menangis Saat ditanya tentang faktor yang membuatnya cemas dan menangis, Abu Darda menjawab Aku khawatir kaum muslimin terpesona dengan harta kekayaan Sehingga mereka dapat dikuasai musuh sebagaimana mereka menguasai harta tersebut Umar bin Hoto pernah menugaskan Abu Darda sebagai hakim wilayah Damaskus, Syam ia adalah orang pertama yang menjadi hakim di wilayah ini. Ketika Abu Darda menjabat sebagai hakim di pengadilan Syam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Abu Darda sama sekali tidak terpesona dengan keterpesonaan penduduk Syam terhadap kekayaan duniawi. Abu Darda pernah berpidato di hadapan penduduk Syam dan berkata, Hai penduduk Syam, kalian semua adalah saudaraku seagama, tetanggaku di tempat tinggal, dan penolongku untuk melawan musuh. Akan tetapi aku tidak melihat kalian punya rasa malu Kalian menumpuk harta yang tidak kalian makan Mendirikan gedung yang tidak kalian huni Dan mengharapkan apa yang tidak kalian inginkan Abu Darda melanjutkan pidatonya Berapa abad yang lalu ada satu kaum yang menumpuk harta kekayaan Berangan-angan setinggi langit dan mendirikan gedung-gedung yang kokoh Harta kekayaan yang mereka tumpuk sama sekali tidak berguna Angan-angan mereka hanya sebuah tipuan belaka. Rumah-rumah yang mereka bangun hanya menjadi kuburan massal mereka. Mereka adalah kaum ah. Selanjutnya Abu Darda mengatakan dengan maksud menyindir, siapa yang ingin membeli dariku peninggalan keluarga ah dengan harga dua dirham? Abu Darda dikisahkan pernah menolak mengawinkan putrinya kepada Yazid bin Muawiyah. Abu Darda malah mengawinkan putrinya dengan seorang fakir miskin yang soleh dengan maksud agar suaminya tidak membukakan pintu dunia kepada putrinya hingga membuatnya lupa pada ajaran agama. Abu Darda meriwayatkan 179 hadits dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ia mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah aku disenangi di kalangan orang-orang lemah." Sesungguhnya kalian meraih kemenangan dan rezeki karena bantuan orang-orang lemah di antara kalian Hadits Riwayat Abu Daud Dilansir dari buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah yang ditulis Syekh Muhammad Sa'idi Sa Mursi dan diterjemahkan Hoyrul Amru Harahapelsi dan Ahmad Fauzanelsi serta diterbitkan ulang Pustaka Al-Qudsar 2007 Itulah tadi kisah Abu Darda, hakim yang tidak minat dengan harta duniawi Semoga kita semua mendapatkan pelajaran atas kisahnya. Allahualam bisawaf.